Terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah perasaan Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru Seputar kesayangan kita Lesti dan Rizky pilar. Kebanggaan pertama persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah unggahan momen nih ketika di acara off air ya masya Allah foto di dalam mobil kakak bilar di sini pangku dede -Di elastik kejora persahabat ya postingan foto cute ini disaksikan langsung oleh manten ya masya Allah luar biasa duh dede -Di elastik kejora sama kakak Rizky Bilar bikin baper pengantinya deh pangku-pangkuan gitu Wow, <laughs> luar biasa sahabat ya Pangku-pangkuan di depan pengantin baru Masya Allah luar biasa Tentunya pengantinya aja sampai baper melihat kekiutan, keromantisan yang langsung disuguhkan dari Lesti dan Rizky Bilar Oke, tersebut dari post kembali oleh akun Subruting Underscore Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan Cuma Leslar yang bikin baper pengantin Gua yakin nih, pengantinnya nyampe kamar Minta ke suaminya di pangku Katanya Masya Allah Luar biasa persahabatnya Idola kita ini selalu membuat bahagia Semua orang, mudah-mudahan selalu menjadi Inspirasi dan selalu Menjadi orang baik Amin dan untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ada ungan spesial banget ya sebelumnya kita merapatkan vitamin bahagia Yang diberikan langsung juga dari idola kita si cantik Dede Lesti dan si ganteng Rizky Billar. Ini tentunya memakai baju kapel ya wow kayaknya sudah mempersiapkan buat honeymoon ya Tentunya kakak Bilar sebelumnya juga tentunya sedang beli kupluk nih dan sekarang kapelan, jaket dan bajunya masya Allah cucuk nih harus bersahabat ya <gifat> kita doakan saja mudah-mudahan ada kejutan soal honeymoon Dede enak dan kakak Bilar untuk selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada momen spesial yang kita dapatkan tentu ini cedukan vitamin juga untuk kita semua Ketika tentunya Dedek Lesti dan kakak Bilar Ini diantar oleh Tim dari Sumbawa ke bandara Persahabat ya Wow Masya Allah si cantik Dedek Lesti Dan kakak Rizky Bilar Persahabat yang selalu membuat bahagia Semua orang Apalagi dengan stylenya dari elastic kecil, dan kakak Rizky Bilar ini yang sangat luar biasa kece-nya para sahabat. Ya, mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu sehat untuk idola kesayangan kita. Dan untuk ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada kabar terbaru yang kita dapatkan, ya. Masya Allah, baru diunggah nih oleh kakak, Bilar para sahabat ya. Perhatikan tidak layak si kejora Sedang elus-elus perutnya kakak Nih masya Allah dan kakak Bilar Kayaknya lagi kesakitan ya Wow Omgangan ini diposting kembali oleh Akun Sabar Rating yang LESLAR Disitu ada kalimat caption Serah kalian deh Yang penting gua bisa lihat kalian Padahal gua ngarepnya Tutorial belah duren. Eh ini malah tutorial ngeden Katanya tuh <laughs> Bikin ketawa aja persahabat ya Kembali kegesrekan dari Lesti Dan Rizky Bilar Diberikan disuguhkan untuk kita semua Hingga kita semua pastinya Merasa ketawa bahagia persahabat ya Alhamdulillah Tentunya selalu membuat Bahagia banyak orang Dan kita lihat di kolom komentar nih Banyak sekali komentar dari para fans Yakni dari akun Agustina 77542 Duh dua orang ini tengah malam Bikin bengek aja katanya tuh Bersahabat ya ada komentar lain juga diberikan dari akun galianung 939 nanti banyak kelakuannya Leslar, orang mau tidur lihat ginian, ya. ngakak eng, <gir> jadi tidur nih <gir> Jadi nggak tidur katanya para ya, saking melihat kekiutan kegesrekan yang disuguhkan Yang diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar dan kita lihat juga nih, ini unggahan dari kakak Bilar ya sahabat ya Masya Allah, kelakuan dari dua buci ini selalu bikin bahagia persahabat, ya ya Mudah-mudahan ada cedokan vitamin manja terbaru malam hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.